Hukum ke-8, Jangan Mencuri Keluaran 20 ayat 15, Jangan Mencuri Masmur 62 ayat 11-13 Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya,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 supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.